cek cek cek balik lagi bersama VCS pin hari ini kita akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet Bonanza hari ini, ya, hari ini kita bawa modal lumayan gede 200ribuan kita mau main berber kita mau main cari profit profit mantap di sweet Bonanza gacor hari ini ya bosku yuk langsung kasih aja kita coba 10 kali tur eh quick dulu ya seluruh ya Oh yang pertanyaan kita main di mana kita main di pasukan 88 bosku itu slot tergacor ke solid sandal jaga dunia harap di sini WD berapa pun pasti di mas bosku dan cuma disini bosku ka kita ada event-event menarik buat kalian semua seluruh eventnya apa ya bong eventnya itu khusus-khusus khusus rahmatik tapi ya bosku poskoslek kita buat free-spin ini lima kali skater semoga ada isi yuk langsung gaskan saja sudah aduh belum mau konek anjir uh, mantap yuk pisangnya jadiin dong pisang jadi hmm, petirnya mana hebat eh, petir terbalam-balam kaliannya nggak ada sur sayang seribu sayang pecah banyak udh dua puluh tujuh 27.000 lagi dong lagi dong kampelnya kasih udh hati jadi mantap kali mantap-mantap edan cuh pasukan 88 nih bos edan banget cuh berapa 1,8 seluruh, fix kelar pin ini kita main santai karena sudah profit profit mantap kita langsung main santai ya seluruh ya habis ini kita udah profit-profit mantap ini karena kita mainnya di pasukan 88 bosku situ slot tergacor tersolid sandar hujah ke dunia harap ya bosku untuk link gacornya saya sematkan di pin komen yuk langsung gaskan saja jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di pasukan 88 pastinya kasih dong lagi dong aduh belum ada lagi nih Dududududu, terlewat terlewat semua anjir lumayan ya seluruh ya kita bisa WD 1,8 ini tapi kita lagi ya cari-cari seprofit-profit cari, cari, tambahan-tambahan lagi lah tipski, tips aja kita turun bet aja kita turun guys 1200 saja lah cukup dari 800 saja nggak apa-apa double ceng aktif kita coba cari di pet receh aja kita langsung coba 50 intinya buat kalian semua yang, yang bertanya kita main di mana kita main di pasukan 88 bosku situs itu slot tergacor terus solid sandera ujat dunia hair di sini berapa berapapun pasti di lunas, bosku dan cuma di sini satunya-satunya sih itu si yang menyediakan event menarik buat kalian semua apa itu event eventnya event new member khusus pragmatik depo 30 bonus 20.000 seluruh untuk cara klaimnya gimana cara klaimnya kalian bisa daftar dengan link ga co, di bawah di bawah pin komen itu langsung kalau sudah daftar kalian depo lah dan langsung klaimkan saja ke grup tele untuk link grup tele saya sematkan di pin komen juga ya seluruh ya intinya buat kalian semua yuk langsung gaskan saja teramaikan teramaikan di pasukan 88 bosku pastinya slot lo tergacau ya, Solid sandero jaga dunia akhir kalian pun lelah dilihat seluruh apa modal 200.000 kalau udah bisa JP JP mantap kayak gini sih nggak usah pakai lama bisa langsung auto kabur saja cuma karena saya seneng dengan kalian kayak saya mengobrol dengan kalian makanya saya teruskan teruskan dulu sambil mencari profit-profit tambahan lah ya seluruh sukur dikasih lebih kalau enggak pun kita wedekan di angka 2 juta nggak masalah ya seluruh Intinya buat kalian semua selagi ada kesempatan wd, -WD kan saja Manfaatkan kesempatan WD dengan sebaik-baiknya ya, so. Karena kesempatan WD yang gak datang untuk kedua kalinya ya, selur Dan jika ingin bermain, bisa langsung gas aja ke pasukan 88 Untuk link gacornya saya sematkan di pin komen pastinya ya, so. Intinya jangan ragu, jangan bimbang, main, cuma di pasukan 88 Situ si slot tergacor, tersolid, sandero jaga dunia Ah ya. Nah, seluruh bisa dibantu juga share-share ke teman-teman kalian ya. Seluruh biar teman-teman kalian juga tahu info slot gacor hari ini. Info slot hari ini, info slot gacor sidwan hari ini, info slot hari ini, info slot gacor hari ini, info slot, gajor, hari, ini. Info slot gajor, hari ini, info slot terbaru info slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, slot gacor hari ini. Bonanza slot hari ini, RTP slot ke sweet Bonanza hari ini, sweet Bonanza hari ini, intinya semua yang berhubungan dengan Bonanza pasti kita ada, Bosku. Yuk, dibantu share, share juga, <tuh> dibantu komen-komen juga, like-like juga boleh, lah, seluruh. Kalau kalian punya pola-pola andalan, bisa dibantu. Share share ke kolom komentar ya sur biar saya coba pola pola andalan dari kalian semua pastinya ya bosku intinya ya sur selagi kalian ingin mencari profit profit manis di swing bonus, selalu utamakan profit, utamakan WD karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya, jadi manfaatkan sebaik mungkin ya sur sekarang ini kita main saja kita putar-putar manual-manual saja kita cari profit-profit tambahan saja ya surya ya sur, kapan lagi slur udah bawa modal 200.000 bisa WD 2 juta cuma di sweetbonanza pasukan 88 pastinya situ slot gasol-solter solid sambil jaga dunia harat yo langsung gaskan saja untuk link gacornya saya sematkan di komen ya bosku langsung gaskan aja di pasukan 88 pastinya situs slot tergacau tersolid sandel ujah ke dunia herkana cuma di pasukan 88 kita tersedia event-event menarik buat kalian semuanya suruh apa itu even eventnya event khususnya member pragmatik ya bosku depo 30 bonus 20 teo 3 kali pastinya yuk langsung gaskan saja untuk link gacornya saya sematkan di pin komen pastinya nah kalian bisa juga langsung klaim ke grup tele ya seluruh yang penting kalian daftar dengan referral saya Insya Allah langsung bisa ACC buat klaim eventnya membernya yuk langsung kasihkan saja cocok cocol maja di pasukan 88 pastinya untuk link gacornya saya sematkan di event komen ya bosku kita coba manual 20 kali ya seluruh ya biasa biasa biasa kita teori manual 20 kali buat penutupan syukur syukur kita tadi kasih tambahan tambahan free spin lah kalau nggak pun enggak masalah karena kita sudah profit profit lumayan seluruh kita akan manfaatkan kesempatan WD terbaik kita ya sudah WD 2 juta udah lumayan dari modal oh, tadi 200ribuan kas tadi nah, depo 200ribu bisa WD main mantap segini itu udah-udah mantap kali seluruh makanya buat kalian semua yuk langsung gaskan saja ke pasukan 88 situs loter Gacor tersolid sandera ujakan dunia akhirat pastinya juga aja untuk link aja saya, saya sematkan di link komen nyebos dulu langsung cocol-cocol manja saja di pas 48 pastinya duduk duduk -du -du -du -du -du -du -du -du. mantap lagi dong pecah-pecah-pecah-pecah-pecah kelar pecah, pecah, pecah. spin ini kita langsung auto kaburkan aja <tuk> ya intinya buat kalian semua bisa dipantul like comment subscribe nya share-share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian juga tahu info Slot Gadsor hari ini slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor sweet bonanza hari ini info slot bonanza hari ini info slot gacor bonanza hari ini info slot gacor hari ini terus slot gacor hari ini slot gacor sweet bonanza hari ini slot gacor bonanza hari ini Bonanza Gacor hari ini, Sweet Bonanza hari ini ya seluruh ya intinya buat kalian semua semua yang banget dengan Sweet Bonanza pastinya hanya tersedia di Viojesspin pastinya ya bosku. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya bosku ya. ya langsung gaskan aja ke pasukan 88 yuk. Saya atau undur diri bye bye.